Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam yang terhormat bapak dr lukman hamdani mei selaku si awak milenial dan juga mr nugroho yang alhamdulillah sudah bisa hadir juga uh, sanja yang sudah hadir di kelas junior pada sore hari ini sebelum kita memulai kelas seperti biasa kita awali dengan membaca suatu fatihah bersama al-fatihah al-uzubilah bishadoni roji bismillahirrahmanirrahim madyrohim alhamdulillahirobbil alamin arohimadhirohim alikum maddin ya kana budaya kana stay midden aswatumustaqim suatu lazina anam taahirin guramalubiyahalim mauladulim amin amin ya alamin Selanjutnya, saya persilakan kembali kepada Mister Nugroho. Silakan, Mister. Oke. Selamat sore, teman-teman. Uh, yang yang sudah datang ada Sanja, sama yang ini ya, yang mungkin nonton video ini ya. Uh, hari ini kita lanjutkan materi kemarin. Ya. Kemarin kan kita belajar tentang apa? Sanja, kemarin kita belajar tentang apa? Sanja, tentang hmm. kalimat nomina. Nah, kalimat verbal dan nominal untuk masa, masa lalu. Ya, masa lalu, ya, kalimat verbal dan nominal untuk masa lalu. Penggunaannya bukan top satu, tapi top berapa? Saja dua, top dua, ya. Jadi, itu ya, itu adalah apa yang kita pelajari hari ini dan juga kemarin. Nanti, besok pun juga masih, besok satu, ya. Oke, ya. lanjut ya nah, Adik-adik ingat ya, kalau kita meneraskan peristiwa masa lalu ya, itu tidak boleh pakai top 1, tidak boleh pakai gini misalkan. Yes, today I go to school. Boleh enggak? Yesterday I go to school. Tuanjak, boleh enggak? Enggak. Enggak boleh karena ini verb sa top satu bukan top dua ya harusnya bukan go harusnya dia yes, kerja i top dua nya apa sanza goes kan goes apa depannya w nggak apa ya belum dia kali i went to to school ini ya, jadi pop satunya go, pop duanya apa? When. An, gitu ya. ada go coba jadi jadi when. Nah, ingat peristiwa yang terjadi di masa lalu itu bukan pakai pop satu, tapi pakai pop pop dua. Gitu ya. Jadi ini satunya ini go, pop dua nya jadi when. Gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Contoh lagi misalkan, last week, apa itu last week? Last week artinya apa? Hello? Minggu lalu. Apa artinya? Artinya apa? Hmm, minggu lalu minggu lalu bagus minggu lalu ya minggu lalu uh, kita we uh, when, ya, kau we went ya. we misalkan we work at the mall artinya bagaimana minggu lalu kita kita berjalan bukan berjalan hmm. ini, beker, bekerja. ini bekerja, bekerja bekerja Minggu, minggu lalu kita kerja di mall. Mall minggu lalu kita kerja di mall gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini bentuk pertamanya adalah apa? Untuk pertamanya itu apa? Work ya. Terus kemudian ditambahin apa itu saja belakangnya. Nah, ini tambahin e awalnya: ed, ya tambahin ed atau ed. Nah, seperti ini disebut sebagai regu reguler atau ber -a, beraturan. Jadi, aturannya itu pakai edit. -E. Nah, yang seperti ini yang enggak pakai ed disebut apa? Tidak, tidak beraturan. Apa bahasa Inggrisnya? I, irregular, irregular ya. Ingat ya, ini yang tidak beraturan. Jadi belakangnya itu pakai ire reguler Jadi maksudnya itu tidak pakai ed enggak enggak teratur. Contoh yang yang beraturan apa aja Sanja? Yang Hasanja tahu. Yang belakangnya pakai ED kalau ini. Kemarin sudah loh. sudah dikasih sama Mas Bakti lo, beberapa loh. Yang pakai ED, coba. Raihana juga ya. Ini Raihana sudah datang, coba yang pakai ED, -ED itu apa aja, selain slime Coba. Hai, hai, hai, hai, ya. Coba. Uh, jadi, adik-adik, itu kalau kalian pengen bahasa Inggrisnya cepat, fasih itu menghapal ya. Menghapal kata kerja, kemudian bentuk satunya apa, bentuk keduanya apa? Nggak usah yang repot-repot, pelajari saja yang kata kerja sehari-hari. Mandi, makan, minum, belajar, pulang sekolah, bermain, menulis, membaca, melihat, mendengar, dan seterusnya. Jadi, kata kerja yang sehari-hari aja. Nggak usah yang repot-repot deh, yang sehari-hari aja. Coba, Tahana, halo? Excited, Mister. Apa? Excited. Gimana lulusannya? Lulusannya bagaimana? Next. Enggak kedengaran? Eh. Ditulis aja, ditulis aja, ditulis aja. Yeah. Yeah, ya. Ya, Mister. Enggak kedengaran ya? Sansa juga ya, coba. Yang reguler itu apa aja? Yang belakangnya ed ed coba. Oh, excited ini bukan kata kerja ya, Raihana ya. Excited ini kata kata sifat. sifat. Kata sifat. Dia itu. Dia itu bukan kata kerja tapi kata kata sifat. I am excited artinya apa? Saya sangat Se bersemangat. Nah, saya sangat senang gitu kan? Berarti senang itu kata kerja bukan, Raihana? Bukan, Mister. Bukan. Nah, gitu ya. Jadi excited itu dia itu bukan kata kata sifat. Nah, sorry, bukan kata kerja, tapi kata sifat. Yang intinya ya, yang belakangnya eded -ede itu belum tentu dia itu kata kata sifat. Eh, sorry, kata kerja biasanya juga kata sifat Contohnya itu tuh. Coba coba Raihana yang kata kerja kemarin sudah diajarkan ya. Apa bentuk satunya apa berubah jadi apa? Contoh dikasih contoh Mas Bati ya. Contoh ada kata belajar itu bahasa Inggrisnya apa? studi, tadi untuk keduanya apa? Salah tahu kemarin sudah loh. halo, Star? Study. Bentar ya, bentar. Uh, okay. halo, apa, sta, tuh. Berarti ini iring, reguler atau Reguler, Reg reguler, reguler ya, reguler itu yang belakangnya E, e D. e D. Ini belakangnya E enggak? Belakangnya E kan? Nah, berarti masuknya reguler, reguler. Okay. contoh lagi misalkan Ada work apa itu work? Artinya jalan. Jalan bagus. Kalau work yang ini itu artinya beker bekerja. Berkerja. Kalau work ini berjalan. berjalan Bentuk keduanya bagaimana? Walk ke. Walk cat, tulisannya, tapi bacanya walk walk belakangnya pakai deh walk. Okay, ya. walk. Ya. Jadi ini reguler atau reguler Sanja? Reguler. Reguler karena belakangnya pakai pakai ed. Oke. Oke, nah ini ya contohnya. Nah coba kalian cari dua aja coba. Raihana sama saja. Dua aja enggak usah banyak banyak coba. Yang belakangnya itu kalau di ini pakai ed. silahkan kalau ada kamu silakan pakai kamu nggak apa-apa. Ya, atau googling nggak apa-apa. Yang kata sehari-hari aja enggak usah repot-repot, repot repot. usah yang banyak-banyak ya. Nah, ini maksudnya regu reguler nanti. Diajarkan yang reguler, itu yang atas ini, kemarin juga. Mari udah dikasih ini kan, dikasih lembaran kan, yang reguler kan, nah itu dihafalkan, Se se-ini aja, yang sehari aja, kata-kata kerja yang artinya itu sehari-hari, gak usah yang repot-repot. Yang Oke, okay, Raihana, call, call itu bentuk pertamanya apa, Raihana? Call. Call artinya apa? Memanggil. Memanggil atau menel, menelpon, ya, memanggil atau menelpon itu call. Ya. Berubah jadi call, berarti pakai e, pakai ed, berarti dia regu, reguler. Oke, okay. kemudian ada top. Ada talk, berubah jadi, jadi talk. Nah, ini Sanza ada play, berubah jadi, play, play, play. Bukan played ya, tapi play. Ya, ingat, kalau ada kata seperti ini, ede itu tidak dibaca collet gitu ya, color talked, played tidak dibaca seperti itu ya, tapi dibacanya call ya call biasa belakangnya tambah deh seperti kalian ngaji itu ya call call, call. ada dehnya di belakang call ya nah, ada belakang talk, talk talk talk ada talk mati jika tapi belakangnya dikasih deh talk talk play jadi play plate nah seperti ini ya ini ada adek ini disebut apa tata kerja bera apa beraturan beraturan atau kalau bahasa bahasa inggrisnya regu, reguler. Regu. artinya belakangnya itu ketambahan eded -ed. ya. jadi enggak nggak nggak nggak repot ya jadi tinggal ditambahin eded -ed aja nah teman-teman ini tuh uh, ini setidaknya kalian menghafal yang yang sehari-hari aja sama juga yang irregular. Nah, sekarang kita coba yang irregular. Misalkan gini: Saya kemarin menulis surat. Bagaimana? Yesterday saya I menulis surat. I. I. Okay, I... Letter. surat I. surat besok, surat besok, surat besok, surat besok, Uh, apa menulis kata kerjanya? Bahasa Inggrisnya apa? Menulis "right right bergus nah, right" nah. terus. bentuk keduanya bagaimana dong? Masyari, masa right gitu? Masyari bukannya tidak pakai ini karena dia itu i irregular. irregular. Apa irregular? Tidak. Tidak tidak Tidak teratur. berarti ini artinya bagaimana? eh bentuk keduanya bagaimana? ada yang bisa? right? jadinya apa? Oh, gak belajar ya kemarin dia dikerjakan ya. Soal yang di soal ada waktu ya. right? jadi apa? ada yang bisa? jadinya? Jadi Jadinya apa? Depannya W juga Jadinya Rode Rode I wrote a letter Kemarin saya menulis Surat I wrote a letter Ini bentuk kedua dari Apa ini? Irregular Kata kerjanya apa? Write Artinya menu menulis. Hmm. Coba saya pengen tahu ya, adik-adik di sini kemarin ngerjain kan ya? Didi, kerjain nggak Didi kemarin? Yang didi, mana, Mister? Yang itu loh, yang buat apa tiga kalimat itu loh, dari kata kerja yang kemarin. ekspektasi itu loh, yang ini loh. Itu nggak? Iya, udah. Kenapa? Udah ya? Oke, coba ditulis di kolom chat ya. Baik, ya. Mister. Sanja, sudah Sanja? Halo Sanja? Sanja sudah belum? Kalau Sanja? Halo Sanja? Oke. Okay. Kalau uh, kalau Rayana gimana? Orayana oh, kemana, nggak masuk ya? Raihana ya? Nggak masuk, Mister. Oke, okay, Raihana, coba Raihana ini ada ini kata kata kerja tidak beraturan. Coba Sanja buat kalimat dari sini ya, coba. Boleh yang Sanja tahu aja, nggak perlu yang nggak tahu nggak apa-apa. Misalkan saya memotong kertas, berarti I cut the paper. Kemarin saya memotong kertas, yesterday I cut uh, paper. Boleh pakai yang di sini tuh, ada banyak tuh. Ini okay. ini yang si depan ini popsa, pop 1, yang ini pop 2. Itu berapa ini? Pop 2. ini pop 3, yang pop 3 tuh enggak usah di -ini dulu ya, enggak usah diperhatikan dulu, cuma 1 2 dulu. Nah, kalau untuk masa lalu pakainya pop 1 atau pop 2, Raihana? Pakai pop 2. Pop 2, yang ini ya. Berarti kalau misalkan saya bangun, saya kemarin bangun, bilangnya? Yesterday, I you wake walk up. Woke up, bukan wake up, tapi walk, walk, walk up. up. Walk itu kemarin, kalau sekarang itu wake, wake, wake up. Coba, saja ya. buat dari sini ya. Ini ada, ini. Hmm ini aja kayak ini semuanya yang lain ya Didi Raihana Sanza silakan ya di diketik di kolom chat ya Berapa tadi Mister? 3 aja, aja Tiga aja 3 aja Mas berarti kasih waktu ini ya kasih waktu 5 menit ya 5, eh, 10 menit ya 5 sampai 5 sampai 7 menit ya ya silakan di diketik ya kalau eh, Didi kalau sudah selesai tinggal diketik Sanza kalau sudah selesai tinggal diketik Raihana buat dulu kalau belum ya ini ada kata kerjanya silakan pilih aja Kalimatnya yang masuk akal ya, sama kata kerjanya jangan jangan itu itu aja, diubah-ubah ya. Tapi tinggal ke belakang sebentar ya, nanti tinggal lagi. Ya, deh, halo, halo. Ini ya, boleh pakai yesterday, boleh pakai last week, pakai last month, gitu ya. Oke, kurang dua lagi, Widi kemarin ada ya, kemarin suruhnya tiga ya iya mister, maaf itu kepencet oh kepencet, oke okay. udah, kulihat dulu nah, ini rayahnya sudah nih ini rayahnya sudah ini rayahnya sudah jadi belum sanja belum Tunggu, ya? Siapa? ayo Sanja sama Didi ayo olahraga eh ya nanti nyalin aja kan kalian sudah tahu ya. Jadi sama Sanjaya. Otaknya gue udah habis yuk. Tolong kalian. Kalian tinggal nyalin toh, kemarin sudah toh. Oh, dia juga kok. Oke, ini Rayna dulu ya. Sampai saya koreksi ya sama Ibu Didi sama Sanjaya. Yesterday I Ah, uh, Rayna halo. Eh, sudah mister. Oke, Rayana, halo. Hello, Mister. Oke, saya koreksi dulu punya Rayhana ya. Yes, per ya. I try, I stay. Oke, ini verb satunya apa? Rayhana. ring Drink berubah menjadi drank, ya. Drink drank, ya. Keduanya drank, ya. Dia irregular atau reguler, Rayhana? Irregular. Mister. Regular karena tidak ada e ed-nya tidak pakai ed kalau tidak pakai ed itu disebut ira nah sekarang ini nah ini katakanlah last week gitu ya oke okay. perhatikan rayhanah last week i eat fried chicken benar atau salah kira-kira salah, salah ya ini bukan top dua tapi ini top satu kalau peristiwa yang di masa lalu itu selalu menggunakan pop dua, pop-dua. Jadi tidak pop satu, top satu Kalau pop-satu berarti seka, sekarang. Ininya. Kamu makan airnya sekarang. Nah Berarti pop apa? Tahu nggak? Eat. eat. Bagus. Bukan it tapi eat. Nah, ini ya. I eat fried chicken. Eat. Pop-satunya eat, pop-duanya nya Nah, itu ya. Oke, okay, sekarang nomor tiga punya mu. Yesterday I bought pizza, artinya apa? saya membeli, Kemarin saya memberi pizza. Nah, kemarin saya membeli pizza. Bagus ya? Yesterday I bought pizza. Top satunya apa? by i ya. Nih, Ingat ya, Pak, ada drink jadi jadi drink. It jadi apa? Tayaana? H. Baik jadi apa? Bot. Bot ya. Bilangnya bot, jangan jangan bot gitu. Bot. Bot. Bisa ya? Kalau saya kirim mas bot ya kalau bermasalah. Bot. Ya lanjut ya. Ininya, ini punya ini punya Didi. Uh, Sanja, belum selesai. satu lagi oh yang itu ya bawah artinya agi itu ya yang atas itu ya itu udah tiga mister halo halo ah uh, Didi halo ya mister halo Didi halo ada mas waktu bermasalah sih pak saya ganti aja dulu Halo, Didi? Halo, Mister. Ya, oke, Ini dari... oke. Uh, nah. Oke, Kita mulai dari punyamu ya. Ya. Yeah. Yesterday, I studied history. Nah, ininya apa? Verb satunya apa? Verb satunya study. Study berubah bukan studied ya, tapi Tulisannya itu stadiet, bacanya sta, stadi. Oh, ya. Yeah. Perhatikan ejaannya ya, perhatikan ejaannya. Nah ini kan kemarin udah apa, sudah Mas Bapik kasih ini ya, Kembaran ini ya, yang ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah ini, silakan. Kemarin udah dikasihkan sama Mbak Ega? Sudah <tuh>. kan? Ada. Sudah nah, ya, ini dipelajari baik-baik ya. Karena kalau salah tulis maknanya sah, salah. Kemudian Ya. Okay. Last week I go to Bogor. Kira-kira benar atau salah? Didi. Salah. Salah. Oke okay. bagus tuh kita udah tahu salahnya. Salahnya di mana Didi? Di go tuh. Go, go nya ya, bukan tuhnya nggak masalah. -nya. Oh, yeah. Kata kerjanya go. go. Oke okay. harusnya bagaimana Didi? Coba dilihat tadinya, dilihat kata kerja yang kemarin yang dikasih Mas Bakti. Kira-kira go berubah jadi apa? kedua ya, ingat, kalau kalimat yang masa lalu itu pakainya bentuk kedua. kedua Jadi kalian mau nggak mau sedikit mengha menghafalkan. Nggak usah yang kata kerja yang repot-repot, kata -repot, kerja yang sehari-hari aja. Matang, tidur, pergi, pulang, mandi, menulis, membaca, melihat, menonton. Itu aja, nggak usah yang banyak-banyak. Ya. Go jadinya apa? Ada yang tahu? When, when bagus go itu berubah menjadi when, nggak ya, Didi ya, ini ya, ya yeah, Mister. Terus kemudian, yesterday I woke up late. Woke up, kalau bentuk satunya apa? Wake, sama up. dong, sama dong. gitu Kalau bentuk satunya woke up berarti sama dong. Bentuk satunya apa? Wake. Wake up. Wake up. keduanya walk, walk Wake up. Up. Tuh, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mulai diha mulai dihafalkan. Ya. Nggak usah yang repot-repot. Sekali lagi, nggak usah yang repot-repot. Hafalkan yang sehari-hari aja. Makan, tidur, minum, apa mandi, terus apa sekolah, membaca dan seterusnya itu aja kata-kata yang yang simpel aja, enggak usah susah-susah. Nah, teman-teman, ini adalah bab 2 ire e Oke. Okay. Eh uh, bagaimana? Nah, ini ya? Oke, okay, udah. Oke, okay, nah ini ya. Itu mister apa? udah dikirim. Sudah dikirim? Mana ya? Oh, ini ya? Oke, okay, sorry-sorry, Sanja, anu, ketutupan sama punyanya Andi. Oke, okay, coba ya. Ayo, Sanja, halo. Ya, mister. Oke, okay, dikoreksi ya. Yuk. Yesterday, we bought... Ya, we bought-nya, tulisannya ini ya. Jadi, hanya di sini. Eh, hanya di apa? Di Selahki. Nah, We bought new book. Bagus. Kemarin, kita... Apa? Membeli... Membeli buku, buku baru Buku baru, bagus ya Kemarin kita membeli buku baru pot Bentuk satunya apa? bye, bye. Bagus, bay berubah menjadi Bot ya, Bay berubah jadi pot Kemudian Today Hari ini saya makan nasi. nasi Benar atau salah? Benar karena dia tuh Today, hari hari ini, tapi kalau misalkan gini, diganti apa? apa? month gini, kelasman apa? artinya apa? last month? bulan kemarin, bulan kemarin, atau bulan, lalu, ya? bulan, lalu atau bulan kemarin, bulan bulan kemarin, bulan lalu bulan lalu bulan kemarin, bulan kemarin, bulan lalu bulan makan nasi. Bagaimana? Um, I? I? Apa? I? It berubah jadi apa? Berubah jadi eight. Yeah. Eight. Perhatikan, mm. ini it bentuk pertama, bentuk pertama. Mm. Bentuk keduanya jadi apa ini? Belajarnya gimana tadi Sanza? Eight. Nah, eight, yeah. eight itu artinya makan, tapi bentuk kedua, bentuk kedua. Yeah. Oke, okay. ini ya, karena kita belajar ini, yang tadi dihapus pakai ini aja. Oke, okay. Sel selanjutnya ini coba. Yesterday I bacanya ini bagaimana Senja? I draw, drew ya, drew bacanya drew. Ya. I drew animal kemarin saya mem... gambar, gambar he, hewan, he hewan. Oke bentuk satunya apa? Draw, draw ya, bagus ya. Draw berubah menjadi true. It berubah menjadi apa ini? It. Nah, by berubah menjadi apa? More. Nah, ini ya, ini teman-teman adalah tata kerja ireguler. Adik-adik, kalau kalian bahasa Inggrisnya mau bagus, menghapal ya bentuk satu dan bentuk dua. Sekali lagi nggak perlu menghapal yang susah-susah, kosakata yang susah-susah, hafalkan kosakata sehari-hari, ya. makan, tidur, minum, ya. membaca dan seterusnya ya. Jadi yang sehari-hari aja, nanti tinggal dicari aja di kamus. Ya. Nah, ini Mas bakti ada, tapi nggak ada bahasa Indonesia-nya. Kalau mau ada yang bahasa Indonesia-nya, nanti cari aja di kamus atau cari di internet ya. Dihafalkan aja ya, nanti lain kali kita belajar kayak gini lagi. Nanti Intinya kalau kalau ini apa kalau kalian bisa kayak gini ya bagus nanti ya. Jadi misalkan saya eh, apa saya misalkan saya eh, menjual. Saya menjual roti. Bahasa Inggrisnya kalau sekarang today hari ini saya menjual roti. Today I sell a bread. Bread itu roti ya. Tapi kalau kemarin pakainya apa ini Musiknya apa ini? Baca nggak? So, so bagus. Yesterday I sold a bread. Right. dan saya menjual Roti juga cuma menjualnya kelemah kemarin. Oke, sampai sini ada pertanyaan ada dek. Nah, sekarang ini ya, coba kita kerjakan yang ini. Kalau apa nanti? Uh, ini kita pertemuannya nggak usah lama-lama, soalnya nanti Mas berarti buka puasa dulu ya. Uh, nanti kita lanjutkan di pertemuan hari Sabtu materinya. Jadi pelan-pelan aja, gitu ya. Karena ini materinya agak banyak, yang khususnya ini. Ya. Kita kita latihan ya, ya, masih buka. Nah, ini ade adik Ini adalah kalimat yang masa. Masa lalu ya, coba kita gantian ya Nanti didik Fatan, sama ini Sama Sanja gitu ya Kita mulai dari Sanja dulu Halo Sanza Oke Sanza, coba ini Sanza I titik-titik to the mall after school Coba yang benar yang mana Ini diartikan dulu Kira-kira artinya apa ini Per, pergi Cuma makanya keduanya yang mana yang benar saya pergi ke mall setelah apa? Setelah oh, sekolah. Bagus ya Sanja. Coba yang mana saja Teman-teman nyala ya, jangan kasih tahu dulu ya. Nanti apa? Biar belajar. Coba. I went. I went. Bagus. Pakainya when Kalau gone itu bentuk keti ketiga. Tiga. Jadi bukan kedua. Eh, kedua ya. Maksudnya kalau menggunakan kalimat masa lalu itu pakainya kedua nggak perlu pakai ketik ketiga so. kalau good itu salah nggak salah so. salah karena dia ini bukan bukan regular nggak pakai ed berubah jadi apa ini when when bagus sanza selanjutnya raihana mm. yuk saw a bear and hour ago an hour ya bukan hour tapi hour coba dibaca hmm. lagi dari depan my brother saw a bear and hour ago oke okay. ya. bear bukan bear tapi bear coba di bear bear ah my brother saw a bear an hour ago artinya bagaimana kakak Kakak, ya, anggap baca. Kakak, ya, kakak laki-laki saya. Soal itu Mel apa? Me melihat, melihat bagus, melihat seekor beruang. An hour ago artinya jam, ya, jam, yang yang lalu. Ya. Kalau ada ego, itu artinya lah. Artinya apa? Kayaknya lah yang, yang lalu, Mister. Nah, yang lalu, kalau misalkan two hours ago, artinya apa? Dua, dua jam yang lalu. Nah, dua jam yang lalu. Kalau three weeks ago, artinya apa? Tiga, tiga jam yang lalu. Week? Masa week tiga jam? Three weeks ago. tiga Week apa week? Ming? minggu nah minggu dihafalkan ya hari itu apa day kalau minggu apa week oui. kalau bulan mm. man oke Nggak usah takut, -takut aja man kalau tahun years nah years kayak gitu ya berarti kalau two hour two hour ago dua jam yang yang lalu three weeks ago tiga tiga apa minggu kalau five months ago empat apa? five masa empat lima bulan yang lalu nah, lima bulan yang lalu berarti ini jawabnya so oke okay. nah bentuk satunya apa eh arayana c si. c si, bagus ya c si, karena ini bentuk kedua berubah menjadi so so bacanya so gitu ya pakai o so nggak usah sau gitu ya nggak usah sau so coba ditirukan Mas Bakti so so nah enggak usah sau gitu ya so oke okay, so. selanjutnya Didi yuk nomor 3 ya yeah, mister nomor 3 Didi nomor 3 Oke, uh, nomor empat deh. Nomor 4, nomor 4 dulu deh. Nomor empat dulu deh. Eh, nomor, uh, ini deh, nomor 8, nomor 8 dulu. Nomor 8 ini apa ini? Bentuknya. Perhatikan. Ini kalimat apa? Kalimat Nega, negatif negatif belum diajarkan ya, oke, okay, nanti besok ya, ini yang ini besok ya, oke, okay, sorry, nomor 9 coba, nomor 9. I Studied Studied English English for 2 years For 2 years okay. I studied English for 2 years, artinya apa? Saya saya belajar bahasa Inggris. Selama. To, for itu bisa diartikan selama ya? Selama. Selama. Dua. Dua. Years apa? Apa tadi? Sudah dibahas loh sama saya tadi. Years dua years minggu. Hmm, aduh minggu. Masa minggu? Eh. Years apa minggu? Ta, tahun. Tahun minggu apa yang lalu iya aduh bahasa Inggrisnya minggu maksudnya kok malah oh. yang lalu bahasa Inggrisnya minggu apa kalau hari apa hari hari, hari itu satu hari berarti one one day, day. Satu hari. Kalau minggu apa? Minggu week. Week? Bagus. Bulan apa? Bulan. Itu month. Month. Oh. Month. Bagus. Kalau tahun? Tahun yang tadi. Years. Yes. Yang ini loh, yang ada di Cilo. Years. Yes. Yang ketuker ya. Berarti... Saya belajar bahasa Inggris selama 2, 2 tahun dua tahun. Gitu ya. Start it. Oke, okay. oke. Okay, selanjutnya ya. Uh, uh, kita mulai dari ini lagi. Dari dari awal lagi. Sebentar. Saya buka dulu soalnya. Satu soal lagi ya. Habis ini nanti selesai ya. Kita lanjutkan ini ya. Apa hari satu ya? Gak apa-apa. Ini materi hari ini emang am nggak banyak tapi tidak terlalu tidak terlalu repot ya coba uh, nomor satu uh, ini Sanja lagi silakan saja yo Aio woman halo Sanja ya yeah, Mister Oke okay, yuk dikerjakan nomor satu ya satu putaran hmm. lagi Oh woman oh woman little some cookies for her yesterday Kue hmm. itu, itu apa? Kue itu apa? Kue. Disquiz. Kue. Nah, kue itu apa? Diapain kalau kue itu? Dimakan. Enggak, eh. ini kan masa memakan kue untuk keluarganya ya. Keluarganya enggak kebagian berarti lah. Mem memasak. Nah, memasak. Mema mema sorry, me. Kalau roti itu diapain sih? Dipang. Dipanggang. Dipanggang itu apa bahasa Inggrisnya? Coba itu hmm. antara a tapi ini, ini ini mana coba apa? Cry. yang kai itu apa? menang menangis kai itu menangis. Masa roti ditangisin? Kalau eh itu kan makan ya, Mister. Mana? Ad. Mana? F itu mat eh F itu makan. Bagus. Ya. Kan itu apa? memakan nah memanjat kalian nggak oh, mungkin ya? Bagian antara bake ya bagus bake, bake. itu memang memanggang kalian Ayo. pernah denger nggak bake apa gitu bake, baking soda pernah denger nggak baking soda nah baking soda itu soda untuk untuk memang, memanggang untuk membuat Ayo. mekar gitu ya bake namanya oke selanjutnya Raihana yuk. Orayhana, check. Dibaca dulu, dibaca dulu. Word. Kamu mana? Ini ini, ini, ini, ini bukan ini, ini bukan kalimat. Kamu, kamu ditanya, what is the past tense of invite? Apa past bentuk past tense dari invite? Apa kira-kira? Jadi ini bukan kalimat, kamu ditanya aja, bentuk kedua in, dari invite itu apa? In, invited. Invited, bagus. Berarti dia, apa kalau ada ide-nya? Bentuk beraturan. Beraturan, Tra apa bahasa Inggrisnya? Tra regular. Nah, regular, bagus ya. Oke, selanjutnya terakhir. Uh, Didi, ayo. Ya, yeah, Mister. Ayo. What is the past tense of, of as? As, itu artinya apa dulu? Ada yang tahu, teman-teman? As itu artinya apa? Berbicara? As itu bukan berbicara, Bertah. bertanya. Bertanya. Kira-kira bentuknya apa? Coba di, coba di ini. Nah, kalau kalian ada kamus, silahkan dicari kamus. Gitu. Kalau enggak ada ya ditebak aja yang benar yang mana. Asket. Apa? Asket. Asket bagus. Asket. Ah, tulisannya asket, bacanya as. As gimana? Yang mana berarti? Yang, yang pakai edit Yang ini. Nah, Cara ini. bacanya gimana, Mister? Bacanya as, as. As. As. Adakah? Belakangnya pakai deh. As. As. As. Yang ini ya, oke. Okay. Ada pertanyaan, teman-teman. Nah, yang ini kita lanjutkan besok ya, besok hari Sabtu ya. Uh, Monumen uh, karena ini karena Mas seperti uh, puasa, jadi Mas seperti buka dulu. Nanti apa kita lanjutkan hari Sabtu ya? Untuk nanti tugasnya tambah ya, tugasnya tambah. Oke, okay. tugasnya tambah. Kemarin kan kita buat tiga ya, sekarang buat li, lima ya hari ini atau masa lalu yang boleh boleh mas hari ini sama masa lalu boleh di apa ditukar-tukar boleh ya okay. jadi tapi kalau bisa kata kerjanya itu harus beda-beda jangan cuma wake wake up terus dari kemarin wake up sama eat terus yang lain kan ada tuh ada saya banyak. membangun nah banyak ini kan saya membangun rumah saya mematahkan HP misalkan bisa kan matah itu apa break Nah, kalau mematahkan bro. bro, nah ini kan banyak tuh, coba kemarin sudah dikasih ya, uh, Rayana, Rayana sudah terima belum? Ini belum, ya? masa... yang ini baru tiga mis, nggak maksudnya yang ini sudah sudah apa sudah terima belum? Yang lembar ini loh, lembaran ini loh, belum belum, Mister belum ya nanti Mbak Ega minta, minta tolong Mbak Ega ya nah, kalau gas salah di, di grup sudah ada ya di grup sudah ada nanti tinggal apa tinggal tinggal download aja di, di apa sudah share hmm. grup ya nanti tinggal, e. tinggal. nanti ini intinya uh, tugas kalian Sanja apa, Sanja uh, Sanja Cici dan juga ini Raihana buat kalimat uh, menggunakan ini simple pass atau simple present boleh pakai top satu, top 2 lima kalimat ya kemudian kalau bisa kata kerjanya itu berubah ubah jangan cuma meet aja atau play aja yang lain ya jadi sekali lagi mas Bakri tanya, kalau kalimatnya untuk masa lalu kemarin bulan lalu tahun lalu dua hari yang lalu pakainya apa top satu atau top 2 Pop dua. dua. Bagus ya. Yang ini ya, pasten atau pas simple yang ini, ya. Yang apa? Yang baris kedua ini yang di tengah-tengah ini. Kalau situasinya sekarang hari ini. Pop satu. Pop persa, Bagus ya. Tinggal di, tinggal diolah kalimatnya. Nah, kalau bisa selain kata kerjanya, subjeknya juga, juga diubah. Jangan cuma I semua. I like, I I read, I write, itu kan bosen ya. Misalkan I write, she writes, gitu ya. my mother writes, itu kan boleh ya. Jadi dirubah, diubah-ubah, jangan sama semua. Gitu ya, Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidak -teman? ada, mister. Tidak ada ya, oke. Untuk Rayyana, silakan minta ke Mbak Ega. Sudah, oh, mister. Sudah ya, oke. Silakan ini Ya, itu, itu buat belajar kamu juga ya. Nanti itu kalau di sekolah, ini daftar kalimat ire kira Irregular. Apa irregular? Tidak ter-A, Tidak terhasto. Tinggal dilihat aja. Nah ini yang Mas berarti kasih ini kebetulan nggak ada arti bahasa Indonesia-nya. Kalau kalau ini, kalau pengen yang ada arti bahasa Indonesia-nya, tinggal cari di kamus aja. Oke, Mas Bapti ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Mas Bapti tutup ya. Oke. Terima kasih sudah gabung. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Nanti kita bahas lagi, belajar lagi, lanjut lagi materinya. Oke, okay. Mas Batu. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Mbak Ega. Halo, halo. Halo, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya. Baik. Mister, sepertinya lagi gangguan jaringan. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri kelas kita membaca doa kafaratul masjid bersama Bismillahirrahmanirrahim subhanallahumma bihamdika asyadu'ala ilaha ilanta astagfirullah waktu mulai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sanza Didik. silakan boleh live ya